Baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Gua Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Diawali dengan tentunya postingan terbaru SCTV yang kembali menginformasikan Kali ini informasi deretan artis yang akan menjadi bintang tamu Dan akan mengisi acara SCTV Music World 2023 Salah satunya ada Bunda Lesti, sudah fix ya Resmi Bunda L akan tampil di acara SCTV nanti Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh admin SCTV Ada yang spesial dari Mimin di SCTV Music Award 2023 Kamu sudah gak sabar lihat penampilan siapa? Jangan lupa saksikan SCTV Music Award 2023 selasa tanggal 9 Mei 2023 Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV semua orang menantikan dan pastinya selalu menunggu Penampilan dari Leslie Kejora Yang tentunya perdana kembali tampil di layar kaca Kita lihat bersahabat di beberapa artis Diantaranya ada Tiara Andini Ada Rizky Febian Ada juga Varel Frayoga Dan ada Ungu juga bersahabat yang akan memeriahkan Dan tentunya ada yang spesial juga bersahabat yang ada Mario G. Clowny Ini juga salah satu artis yang digemari oleh Bunda Lesti karena suara yang sangat bagus ya, Masya Allah mudah-mudahan spesial penampilan Lesti Ada duet barang dari salah satu artis tersebut Kita doakan semoga Bunda El sehat Bunda Lesti menampilkan penampilan terbaiknya Kemudian juga bersahabat yang berikutnya Kita lihat di storynya Bunda Lesti Baru saja mengunggah kembali Atau merepost kembali postingan dari MP255 ia mengunggah foto zaman dahulu nih persahabat ya. zaman dulu, Bunda Lesti waktu kecil. Aduh, terlihat persahabat ya. Matanya Bunda Lesti memang mirip banget sama Abang L. Warga konoh aja persahabat ya, berkomentar. bahwasanya mata Bunda Lesti memang benar-benar mirip dengan Al-Fatih. Bunda Lesti aja sampai ketawa nih melihat foto zaman dulunya. Masya Allah, pokoknya sehat terus sukses untuk idola kesayangan kita. Kemudian kita lihat juga di... Informasi yang kita dapatkan, jangan lupa untuk warga Konoha voting di aplikasi video untuk mendukung Lesti. Versaibat ya, karena untuk voting itu tinggal satu hari lagi. Versaibat ya, voting akan ditutup. Yuk, dukung voting Bunda Lesti sebanyak mungkin. Semangat, pokoknya untuk warga Konoha! Jangan lupa dukung lewat SMS juga. Dan di aplikasi video setiap 15 menit sekali. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada pesan dari salah satu fans. Ketika ada tentunya sebuah pertanyaan, persahabat ya dari admin LE. Siapa tahu mimin bisa sampaikan ke mereka apa hayo apa katanya, te persahabat ya kita lihat di sini ada pesan yang tentunya dikirim oleh salah satu fans. Di situ dikatakan maaf kalau di tiktok Bang, tahu bilar. Maaf kalau di TikTok bagi tahu bilar, jangan pakai baju cewek, Nggak boleh, dan haram hukumnya. Sebab menyerupai cewek Tuh, perusahaan sambil emot Memohon maaf nih Pesan penting banget untuk Papa B Katanya jangan sampai lagi Memakai baju cewek saat live di TikTok Karena itu hukumnya haram Ke perusahaan ya Dan kita lihat jawab dari admin LE. Terima kasih sudah diingatkan Karena kami juga masih belajar untuk jadi lebih baik Tuh persahabat ya disinilah Kedepannya mudah-mudahan ya Bapak B Tidak lagi memakai Baju-baju cewek ya Tentunya pesan dan Saling mengingatkan Dengan kebaikan Tentunya selalu Kita ambil persahabat ya Mudah-mudahan kita semuanya Menjadi orang yang Lebih baik lagi Kemudian juga persahabat ya Berikutnya kita lihat nih Ini ada berbagai macam gelas Di rumahnya Leslar Persahabat ya ini waktu di vlognya, "Let's Entertainment" ini bermerek sekali. Harganya aja fantastis, persahabatnya dimulai dari harga puluhan sampai ratusan ribu rupiah. Wow, kalau pas nyuci nih, emak Lesnar jadi deg degan banget nih kalau jatuh, persahabatnya mudah-mudahan berkah pokoknya untuk Leslar kemudian juga kita lihat informasi dari Pop FM Jakarta mengenai tentunya wakun charter joget waktunya dengerin, dengerin chart dangdut Sabtu 6 Mei 2023 dia ya, edisinya Bunda Lasti Insan Biasa berada di nomor pertama wow menjadi nomor pertama nih lagu Insan Biasa ini keren banget Selamat untuk Lesti Kejora Insan biasa menjadi juara bertahan untuk minggu ini Ini keren banget loh sahabat ya Juara bertahan lagu da Lesti Kemudian juga kita lihat di Unggahan pusaka FM Sukabumi Kali ini kita lihat persahabat ya, top 10, dangdut pusaka di edisi 7 Mei Lesti Kejora menempati posisi nomor 3 dengan lagu Insan Biasa juga Ini keren banget, pokoknya masuk 5 besar, bahkan di nomor 3 Lagu Insan Biasa memang selalu menjadi lagu andalan ya, Masya Allah Mudah-mudahan dokumen semakin banyak lagi untuk lagu Insan Biasa Gaskin OTW ke angka 20 juta viewers Semangat untuk kita semuanya Kemudian juga persahabat kita lihat di tablet tabloid novoficial Ada sebuah artikel dari gamisnya Lesti nih Rekomendasi gamis Lesti ke Jiora bisa dipakai di segala acara Wow direkomendasikan persahabat ya. Untuk semuanya harus memakai gamisnya Lesti Lagi dan lagi gamis Lesti menjadi trendsetter banget nih persahabat ya. Kita lihat Artikel dari Tablet Novel official rekomendasi gamis lewsi gejorah bisa dipakai di segala acara dan punya warna-warna yang enggak norak dan bisa dipadupadankan dengan sepatu high heels, plasus, bahkan sneakers. Sahabat Nova paling suka yang mana nih katanya tuh Masya Allah, pokoknya ini keren banget Emang kita selalu bangga dengan Idola kesayangan kita Mudah-mudahan persahabat, kita mendapatkan cedukan vitamin terbaru di siang hari ini Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Defo TV yang akan Memberikan info-info menarik terbaru Dari Lesti dan Rizky Bila Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh